Dulu jalannya di sini dan orang lalu-lalang berkendaraan motor bisa di jalan ini. Sekarang mereka harus tinggikan e, hanya untuk jalan kaki setinggi kira-kira 100 e, sampai 120 cm dan motornya diparkir jauh di depan sana karena sudah tidak mungkin lagi membawa motor ke rumahnya. Jadi e, laju penggenangannya memang luar biasa besar. Ini jadi adalah contoh rumah yang uh, belum ditinggikan Tapi sudah sejajar dengan air laut bisa dilihat Ini perairannya sama dengan uh, lantai rumahnya sendiri Jadi ini ada urukan-urukan itu seperti uh, lahan yang sudah ditinggikan Jadi rumahnya masih belum di tinggikan tapi untuk jalannya ini udah bisa ditinggikan desa ini luasnya 500 sekitar 500 hektar seperlima diantaranya sudah terendam seperti ini jadi timbul seloko adalah salah satu eh, desa yang mengalami eh, orang di sini mengatakan rob atau banjir dari laut kemungkinan disebabkan karena naiknya permukaan laut tapi ada juga kemungkinan lain yaitu tanahnya mengalami penurunan atau subsidensi yang mana yang benar kita mau coba ukur kita mau coba buktikan bahwa hal-hal itu terjadi atau tidak misalnya subsidensi berapa sentimeter per tahun, kalau itu terjadi lambat berapa lama akhirnya desa-desa eh, seperti ini akan eh, terendam air. Kita akan eh, mengapresiasi betapa luasnya eh, pengenangan eh, ini, kalau kita lihat dari udara eh, banyak rumah sudah mulai terendam. Jadi mereka mengungsi ke tempat lain. Riset yang dikerjakan ialah e, mengidentifikasi Coastal Vulnerability Index ataupun kerentanan pesisir di wilayah Demak. Dan tentunya di tiga lokasi nantinya, ada Banten dan juga Banyuwangi, dua yang lainnya. Ada tiga hal yang saya lakukan di sini terkait dengan penelitian. Yang pertama adalah pemasangan arset yang akan dilanjutkan tiga bulan kemudian untuk pengukuran arset. Yang kedua adalah pengambilan data lapangan untuk biomasa pohon Sapling, dan juga dilanjutkan dengan pengambilan sampel tanah untuk karbon stok di dalam tanah. Aktivitas yang ketiga dilakukan adalah pengambilan sampel tanah untuk analisis sedimentasi. Ini adalah APO, satu struktur alat pemecah ombak yang terbuat dari konkret, semen, beton kira-kira eh, 100 meter panjangnya disambung lagi eh, dibangun sekitar 10 tahun yang lalu tapi ini sifatnya sementara karena dengan pemecah ombak ini eh, mangrove yang tumbuh di belakangnya sempat eh, bertahan dan tumbuh setinggi ini sehingga nantinya ketika apu ini rusak mangrove inilah yang menggantikan. Uh, di sana ada hibrid atau campuran antara bahan alam yang berfungsi seperti apo juga, tetapi dia lebih permeable sehingga arus bisa masuk dan ketika kembali uh, mengendapkan lumpur sehingga suatu saat di belakang dari uh, barrier atau penghalang ini bisa ditumbuhi mangrove juga secara alami. Kegiatan penelitian yang saat ini sedang kami lakukan akan menilai kontribusi hutan bakau terhadap ketahanan pangan keluarga, penghasilan keluarga, serta asupan, kecukupan zat gizi makro dan mikro, keberagaman pangan beberapa kelompok makanan penting pada ibu dan anak usia 2-12 tahun di wilayah sekitar Mangrove.